Dinyatakan punah, ternyata pernah nongol di hutan Gunung Rau. Benarkah harimau Jawa alias Mbah Loreng masih ada? Tahukah kalian, misteri tentang keberadaan harimau Jawa alias Mbah Loreng masih jadi perdebatan sampai sekarang. Faktanya, harimau Jawa alias Mbah Loreng ini telah dinyatakan sudah punah pada tahun 1980-an. Walaupun begitu, banyak masyarakat yang menganggap harimau Jawa alias Mbah Loreng ini belum punah. Harimau Jawa alias Mahloreng ini memiliki nama latin Panthera Tigris Sondaica. Harimau Jawa alias Mahloreng dinyatakan punah karena banyak perburuan oleh manusia dan perkembangan lahan pertanian. Rumornya masyarakat yang bermukim di kaki gunung raung mengaku sempat dijumpai sosok Harimau Jawa alias Mahloreng ini. Walaupun begitu, mereka mengungkapkan jika bertemu dengan Harimau Jawa alias Mahloreng ini merupakan hanyalah sebatas ucapan saja. Kalau Harimau Jawa katanya punah, saya meragukannya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tidak saya saja, tapi juga enam teman lainnya, kata salah satu pemuda asal Songgon, Banyuwangi. Awalnya dirinya sendiri juga tidak percaya jika apa yang dilihat di depan matanya adalah kawanan Mbah Loreng. Sebab keberadaan Harimau Jawa alias Mbah Loreng ini merupakan urban legend di hutan Gunung Rau. Dia dan teman-temannya semakin yakin dengan melihat sekumpulan Harimau Jawa alias Mbahloreng dengan menggunakan teropong secara bergantian. Jika Harimau Jawa di Gunung Raung ini benar adanya, pengakuan itu justru dipatahkan dengan data yang dirilis International Union for Conservation Nature. Mereka mengumumkan, jika Harimau Jawa alias Mbahloreng ini terakhir terlihat berada di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada 1976. Setelah itu, jejak dari Harimau Jawa alias Mbahloreng ini sudah tidak ditemukan dan akhirnya dinyatakan punah pada 1980-an. Semenjak dinyatakan punah, tidak ada lagi kabar mengenai harimau Jawa ini. Walaupun begitu, selama 40 tahun lebih sejak dinyatakan punah, ternyata pernah beberapa kali muncul laporan jika Mbah Loreng masih menampakkan diri. Bahkan tak sedikit dari para ahli dan peneliti di setiap risetnya, menyebutkan jika raja hutan ini digadang gadang masih ada. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selain di Gunung Raung, ada juga nih salah satu misteri yang ada di situs megalitikum Gunung Padang yang konon katanya masih diselimuti beragam misteri. Bahkan banyak kisah mistis hingga batu yang memiliki ukuran unik menambah kesakralan gunung tersebut. Beberapa hal mistis dan misterius ini, yakni keberadaan sosok penjaga gaib dan adanya batu dengan ukiran kujang serta telapak kaki macan. Juru kunci situs Gunung Padang mengatakan, masyarakat di kawasan Gunung Padang mempercayai adanya sosok tak kasat mata. Salah satunya yaitu beberapa orang penjaga dengan pakaian prajurit kerajaan. Sosok tersebut akan menampakkan diri pada orang tertentu yang dikehendaki. Namun sosok tersebut tak mengganggu, melainkan sebatas menampakkan wujud seolah berjaga dan menyambut saat memasuki teras utama, situs Gunung Padang. Selain mitos tersebut, ada juga dua buah batu dengan motif unik di salah satu permukaannya. Batu dengan ukiran yang menyerupai kujang dan telapak macan. Kedua batu ini berada di teras ketiga dan keempat situs Megalitikum Gunung Padang. Tidak ada yang tahu persis kenapa ada ukiran tersebut pada batu tersebut. Khusus untuk batu dengan telapak kaki macan, masyarakat mempercayai jika dulunya ada sosok macan yang menjadi penjaga menuju teras kelima. Namun di luar dari banyaknya mitos dan misteri, situs Gunung Padang memang memiliki daya tarik sebagai tujuan wisata sejarah dan wisata alam.